Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat bersama di kabar pertama Kita awali dengan potret Bunga Lesti Kejurah Masya Allah begitu cantik Selalu saja membuat kita bangga dan kagum. Masya Allah, apalagi persahabat Bunda El juga memakai sweater dari produknya MRB Clothing Line. Ini keren banget. Komentar pun tentu banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Hakaniati mengatakan, Masya Allah, tabarakallah. Bunda Lesti kesayangan, dua jagoannya cantik pisan Saya selalu Lesti kejuara bersama keluarga kecilnya, amin Allahumma amin. Ada juga persahabat tanggapan dari akun ARN underscore Wah13 Masya Allah Bunda El Mau ada apa lagi nih Kok udah make up lagi Katanya itu Masya Allah akan saja yang terbaiknya untuk Leslar Apapun yang dilakukan Selalu lancar dan selalu dimudahkan Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat sini ada cidukan juga saat momen Fotoshoot Bunda Lesti ke Masya Allah kita selalu bangga juga dengan Bunda Lesti, sirkelnya bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Masya Allah, selalu tampil cantik, selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan juga Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat ya, salvoq dengan kalimat komentar dari Fitriah 2259. Masa belum satu minggu aja sudah kekeringan kita sih Fan-fan aja Kalau ada Alhamdulillah Kalau nggak sih kita tetap setia menunggu Masya Allah banget ya Selalu menunggu Vitamin, kebahagiaan, cidukan dari Leslar family Masya Allah Kita lihat juga persahabat Dari akun sk9 Vlognya pun belum ada hilalnya Katanya tuh sabar aja untuk warga kunoha Pasti persahabat ya Bakal ada kejutan yang akan disuguhkan oleh Lesnar Entertainment kemudian juga selanjutnya kita lihat di postingannya Kak Nurul, ini baru saja persahabat yang mengunggah video PEN atau Om Izar lagi menyumbangkan sebuah lagu, lagu Lentera, lagu Bunda Budawasti Alhamdulillah persahabat mudah-mudahan keluarga besar bapak bilar juga selalu sehat kita lihat kalimat yang ditulis oleh kak nur terima kasih bapak izhar wilendra udah menghibur dengan membawa lagu lentera masyaallah memang lagu bunda lesti ini the best banget apalagi kita lihat di sini ada tentunya karya terbaik seorang lesti yang pertama dengan lagu kejora total viewers 16 juta viewers dan untuk yang nomor dua adalah lagu Zafin Melayu dengan tentunya viewersnya 37 juta yang ketiga ada lagu Egois 71 juta viewers berikutnya yang keempat ada buka mata hati dengan tentunya total viewers 4 juta yang kelima ada lagu Mati Gaya 5,9 juta viewers yang keenam lagu Purnama dengan tentunya viewers 15 juta yang ketujuh ada lagu lebih dari selamanya 38 juta viewers, yang nomor delapan ada lagu ada cerita 6,5 juta viewers, berikutnya yang kesembilan ada lagu tirani 42 juta viewers, yang ke sepuluh ada lagu kulepas dengan ikhlas 64 juta viewers, yang ke sebelas lagu bismillah cinta 68 juta viewers. Nomor dua belas adalah lagu Bawa aku ke penghulu, 49 juta viewers Yang nomor tiga belas adalah lagu Takdir Cinta, 15 juta viewers Yang keempat belas lagu Lentera, 13 juta viewers Yang kelima belas adalah lagu sekali seumur Hidup dengan tentunya viewers 53 juta Yang selanjutnya itu Sun akan segera hadir persahabat karya terbaik dari Lesti dan single terbaru selalu dinantikan oleh warga Konoha, Masya Allah. Bu... Kemudian, juga selanjutnya, pertama kita bahas soal outfitnya, Bunda Lesti Kejora nih, baju yang dipakai oleh Bunda Lesti. Sahabat, ya, ini luar biasa merek Gucci, mencapai juta ribu rupiah, harga yang sangat fantastis. Berkah barokah untuk Leslar, mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Masih menunggu cidukan lain? Hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV. Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.